Okay. ini kondisi new normal di mall situ Surabaya udah ada banyak yang buka karena juga semua bantuannya cerpu sama Pak Tita di okay. mana bisa masuk langsung, langsung. langsung. langsung. langsung. langsung. langsung. Okay. ya langsung ya langsung oke ya suasananya begini ya main Kita mau menuju Matahari karena kita mau beli sesuatu untuk teman kita. Hmm? Terima kasih Benda sih Ini suasana di Mount Di atas Suasananya <Susuk> masih sepi di new normal ini. Kak mantannya pegawai Tapi, matahari kan? Karena mau pakai itu Saya 11, <laughs> 11 tahun Aduh, bun, udah beda lagi, 9 tahun yeah. Hai kawan, ini kondisi new normal sekarang. Posisi setelah PSBB kemarin. Ini kita lagi, lagi ada di Mall City of Summarecon. Oke. Okay. Jadi mallnya masih sepi ya, tapi sudah banyak buka sih gerai-gerainya. Oke. Terima kasih. Oke kita sudah selesai kita berjalan kembali. Ya dari jalan lewat belakang ke toko Belum makan bu. Yang ucap satu